100.000 calon PPPK berpotensi TMS, jadi peluang besar guru honorer lulus PG tanpa formasi. Dipublikasikan oleh JPNN.com JPNN.com, Jakarta, terbitnya surat dari Badan Kepegawaian Negara, BKN, yang mewajibkan Pejabat Pembina Kepegawaian, PPPK, melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM dalam usulan penetapan nip PPPK menimbulkan pro kontra. Sebagian besar guru honorer menyambut positif karena hanya yang memenuhi syarat layak diangkat PPPK. Di sisi lain, tidak sedikit yang keberatan karena ketentuan dalam surat BKN tertanggal tanggal 14 Februari itu mencantumkan juga soal masa kerja minimal 3 tahun dan 5 tahun. Merespons hal ini, Ketum Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK 2I, Raden Sutopo Yuwono, memprediksi sekitar 100.000 peserta dari guru swasta, lulusan pendidikan profesi guru (PPG), dan guru baru, tidak akan mendapatkan SPTJM. Dari 293.000 peserta PPPK yang lulus tahap 1 dan 2, saya prediksi 100.000 tidak memenuhi syarat (TMS) kata Sutopo kepada JPNN.com. Jumat. 25 per 2. Dia menjelaskan bahwa prediksinya itu berdasarkan dari melihat kondisi sejumlah sekolah negeri di daerahnya, yang mana dari 4 sampai 5 guru honorer separuhnya dengan masa kerja di atas 3 tahun. Sebagian lagi di bawah 3 tahun. Belum lagi jika ditambah lulusan PPG, guru swasta, peserta beserdik dengan pengabdiannya di bawah 3 tahun, dan yang belum pernah mengajar. Itu hanya perkiraan. Ya, bisa saja kurang dari itu atau lebih, ucapnya. 100.000 calon PPPK berpotensi TMS